kali ini kita akan buat sayur asem tulang muda yang terdiri dari bahan-bahannya tulang muda jagung manis kemudian kacang panjang kori atau daun nangka muda iso, cangkang melinjo, kemudian kacang tanah dikasih lombok dan dikasih plimbing buluh untuk bumbu-bumbu ada terasi bakar asem Laos, daun salam, bawang dan terambang. Kita ikuti selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Pertama-tama kita masukkan tulang muda di dalam air yang sudah mendidih. Kemudian diikuti dengan kata tanah. Kemudian diikuti juga dengan jagung muda Kita tutup dulu Oh iya Masih ada satu lagi Yang nangka muda ya Di sini nangka muda kita masukkan dia ya, menghadapi hal yang keras-keras lebih dulu yang kita masukkan untuk kita tunggu sampai dengan masak kita masukkan labu siam, tumbuh kita blender yaitu ada bawang merah bawang putih dan lombok miri dan terasi bakar Cukup Bumbu yang sudah kita blender Kita masukkan Agar benar-benar matang Berikutnya kita masukkan Tanpa kemungkinan Tadi, bumbu yang kita masukkan termasuk gula merah, kaldu sapi, dan juga garam. Kemudian kita masukkan kacang panjang. Terakhir kita masukkan daun dan juga piminjo. Akhirnya jadilah sayur asem tulang muda dan kita bisa nikmati ya rasanya hmm, nikmat menyus silahkan mencoba dan selamat menikmati jangan lupa like comment share, and subscribe